Perhatikan, GBPJPY sedang berada dalam kondisi bearish. Bias harian pergerakan GBPJPY terlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang berkonsolidasi di bawah area kritis. Permati pergerakan GBPJPY jika harga bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 154,11 sampai 154,32 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBPJPY kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 153.51 Sebaliknya waspadai jika harga GBPJPY terus bergerak ke atas dan menembus level 154.32 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 154.67. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Mei tahun 2020. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212